Oke okay, pemirsa mari kita ikuti proses penaburan bibit tonton, tonton. Jadi sebelum proses pembuatan bedengan Dilakukan perendaman dulu Selama berapa hari mas? Tiga hari Direndam selama tiga hari Sampai ada ininya nih. Tunas ya? E, tunas lagi apa cengeng siung Jadi supaya lebih prosesnya lebih cepat proses tunggulnya dia harus dilakukan perendaman terlebih dahulu koyongin ini gue <tuh> sesuatu yang diproses dengan baik Insya Allah akan menghasilkan yang ya, ya iya semua seproses kalau yang baik-baik kalau pembuatan beda dengan asal-asalan ya tumbuhnya ya ya kayak gitu nah nanti disaat pencabutan pipit ini enak ya enak ini enak bulat bernengaran. Oh. Hah? Mana? Kusuruh, cukup. Kurang hari. gini ya, Satu bulutan ya kudu cukup ya. Bersurutnya besar, Bersurutnya besar ya terlalu rapat, nah jadi untuk ukuran ininya terbaik ini nih cangkangnya. Terlalu rapat itu nanti hamil nanti. <gülüyor> jadi kira-kira segini. Kalau terlalu rapat nanti saat pencabutan itu akarnya pada ini ya, pada putus ya. Jadi ya. nanti kalau oh, ditanam baik, tak aku naik nang pinggiran <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> biasanya aku kayak biasanya. Jadi koneksi waya kayak di water pas kayak di alas. Nah, banget iset kayak Taman di sini sangat luas pemirsa. Lihat. Montok. Sayur apa? Sayur okay. selobar. <laughs> Marah tuh yan. Kita bokal. Aduk. Gandul manis. <laughs> Dah. <laughs> Nih, minyak pisangnya enak. Nah, kedua ketiga malas. Ini. Ini untuk saya tar setengah berapa kilo? Lebih ekstrim menekah Wong Bumi saya kayak saya tar cuman 9 kilo. <laughs> Berasa, <sihut> Berarti sebarannya sih uh, sewalon, Orang-orang ya. banget, jago tuh Angel selalu aku lihat kayak ya. Daun-daun padi itu sosok sejumpolan eh, dia tapi Kopi ya memang tekemang dipanggang kan Emang, emang eh. <laughs> Eman sih tekek dibina oleh anu pertanian sih di, di dari awal sampai nganu, dia pun nmp punya di pantai, jadi dicatat. Misalkan hari ini pemantauan ini, ini kurang apa? Kurang apa dicatat? tiap hari ini. Jadi, memang benar-benar sama banget untuk hari ini. ada orang Inggris dia ya uh, tenaga sawur sahur Burr. Burr. Burr. Nah, <laughs> Ya kan harus harus ada seninya, Wan. Nah, <laughs> ya, aku males, bangkekre. Iya sih, bengkek sih capek pinggang. Karena kita harus nunduk terus ya untuk menggaris. Jadi harus digaris dulu, harus dipakai itu tinggal tabur guas-guas-guas padahal udah bagus ini udah rata kan tapi kalau nah, itu mendung tuh kalau nanti sore hujan waduh bisa berantakan ini ini udah tertata rapi kan ya? naik hujan, waduh, ngumpul ya alas kemana-mana ini bibitnya. An, Mendung tak berarti hujan tapi itu tetap hujan nanti malam <laughs> karena lagi musim hujan. Oh, panas saudara pas hari pas, pas ini. Oh. Hey, digelindingkan oh. okay. pemirsa Dik. jadi setelah hai, hai, hai, hai, Ah, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ini, di ini proses hmm. apa? <laughs> <tuk> ini mau hujan ini pemirsa. soal panas ya, pemirsa. Ya itu ya panas sekarang nanti kalau sudah jam 4 pasti hujan. Nah, jadi inilah proses setelah penaburan harus di tenggelamkan ya ke dalam lumpur bibitnya. supaya nanti ketika hujan datang benih ini tidak kemana-mana oke, sekian dulu video dari saya jangan lupa like, subscribe, komen, dan share oke, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh jayalah petani Indonesia Ini tak shooting ah